Siapa yang memusuhi ilmu-ilmu agama? Setang. Tak ada kira siapa-siapa. Hmm. Menteri itu ustaz yang kata kira itu. Menteri setang. Ha. Tak ada pelulis siapa-siapa. Hmm. Kalau dia tangsri, tangsri setang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke guys, kita akan ngaji bareng lagi guys bersama Ustadz Azhar Idrus guys. Dan di sini video sudah lama ya 13 Juli 2018 dan ini daripada Ade Dian channel jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya guys nah jom kita tengok videonya let's go masya allah Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibina Maulana Sayyidina wa ala alihi wa ajma'in. Subhanaka la Kita sambung pengajian kita zulam tadi muka surat 26 qaul al mu'allif rahimahullahu taala wala wa iyyakum bi 'ulumihi fid dunya ini ya rabbal alamin kata pengarang Rahimahullah taala dan haram melebihkan harga yang sudah rayda yang menjualnya barang dan ia seorang membeli pada seorang belinya itu supaya aku jual akan dikau yang terlebih elok daripadanya daripada yang itu atau murah daripada itu yang sudah diakat jual beli dan haram ia seorang beli makanan yang banyak hajat manusia kepadanya makanan dengan mahal supaya ditaruh simpan menanti terlebih mahal lagi dan menaikkan harga pada <coughs> pada tiada ia berkehendak dan haram menipu daya dan membeli baik. Dia sambung lagi bab jual beli. Yang pertama kita tak boleh tambah harga bila kita sudah hmm. apa benda ni aa, bersetuju untuk akad jual beli. Nah. Kita nak jual harga 100 lah. ribu tanah. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. <coughs> Nak jual kereta 100 ribu contoh Nak jual rumah 100 ribu contoh eh? Jadi orang yang tukang beli ni setuju dah lah 100 ribu eh? Kalau kereta kau bayar dah muka 30 ribu 40 ribu ke 15 ribu ke eh? Setuju belakang dah Jadi kedai kereta kata gini lah Aa, Mari ambil selalu lah Pasal siap belaka dah, dokumen-dokumen Deposit pun bui dah Bank-bank siap belaka dah ne. Mari ambil hmm. lah kereta ha. Boleh main ambil hari ni dah ha. Dua hari lagi nak raya kan? Nak? Ha. Siapa di kedai nak ambil kereta tuang orang kereta-kereta minta maaf banyo. Bapak pula Kata boleh ambil kereta? Kereta boleh ambil tapi salah kira Budak-budak salah kira Nah, ni banyak eh jaga-jaga baik. Neh, salah kira. Kereta bukan 100. 106,000 harga dia. Jadi kita dengar gitu kita, kita nak tambah pula 6,000. Eh. Orang dah kira dah lah nak pakai kereta, nak raya, ah. Ala apa apalah, kita tambah kediaman lah. Neh, kita tambah kediaman. Neh. Orang yang gelap nak pakai kereta ni, bini duk tunggu anak nak raung. Neh. Ha, tak Dah apa? Cari ah ya, tiga 3 4 hari ni 6000 gitu. Neh. Ah dia tambah mesin tu. Neh. Ah dia tak tambah saja-saja, dia ada hello dia. Ah ha, hati-hatilah beli kereta. Ah banyak lagu tu. Neh. Kita setuju dah 45. Neh. Bayar begitu ini sesalah kata nama. Bila kita nak ambil Kita tetap apa banyak kata udak-udak salah kira tu. Kan 45 48. 448. Boleh waktu 3000 lagi. Ada dak orang nak bantai jual beli? Tak. Hang, orang dak bantai dah. Cek tik nak ambil. Orang jah kat mana? Orang ada bitik beli bes lalu la cek Tak. Orang tak ada ke oh, telefon kata kita yang minta pinjam. Neh. Ha ni pesen aku ni. Makan haram. Tak jadi api dengan ke ke, kereta toke kereta. Neh. Ha nampak sedap ni nyandar duklah kereta sedap. Neh. Ahli dengan akak. Apa? Makan tu orang kalau makan hak haram belum setu mau makan hak haram mino agok bertaubat dengan Allah Allah terima selalu mau lebong piti hati orang 3000 kalau duit orang dia dak halal dak terima taubat Allah satu orang eh orang marah ni hati-hatilah pising lagu tu kalau kita nak raya tu 3 4 hari lah. ataupun nak kereta pertama neh ha nah. seronok sangat nak gi ambil ni dia dia kena tambah pulak lagi 1800 ditambah ke? Tambah kereta tambah hmm. banyak dah. Padahal atas angin ya, yang ambil tu. Atas angin saja-saja pelawak. Neh. Tapi dak lama kat kita waktu kelas dak orang belilah kereta tu tu. Neh. Poka ke negeri lain mana. Neh. Barang tidak tidak berkat. Neh. Ha. Tanah kita dak orang oh, kita kenang songgo tanah ribu tanah. Nak? Syekar bagi pak, contoh. neh, Syekar bagi pak, murah. 250 ribu. Tuan-tuan-tuan kita lancar dah 40 ribu. Lepas kita buat long lagi apa selebihnya. Keluar sana kata beres. Boleh tak? Lagi tukar nama lah hari ni dah. Kita pun bawa dengan segala pai, dengan segala kelakapan. Nak pergi juga jumpa dia berjabat. Dia pun halu kata minta maaf. Bapak apa? Lagi tukar nama lagi dok boleh dok saya fon the jabat jawab kau ni jawab dari tanah ni nak tukar nama ni tapi saldo kira tanah awak tu <tid> <tid> <tid> nah ha kan buat 350 kalau nak pun nah Kita nak tolak pula tak jadi jual beli tambah 10 je lagi ah cari ah ribu. saja-saja nak lepok ha dah hati-hati nah alik kita dak apalah orang tipu kita pahala dia esposa dia haji dia sembahyang boleh ke kita? Dia orang tipu kita, tak ada pahala. Tak <tid> boleh. Nah, orang, -orang zalim kepada orang, habis pahala pahalanya. Kan nabi kata dah kan. Neh, hari <tid> kiamat <tid> bangun banyak. Ya ayyumlah kiamah bi salatin wa siamin wa Bangun pada mahsyar kat ring Allah masing-masing Allah. Besar-besar mukik bawa amalan. Neh pah tu pula ada ambil harta orang, ada tumpah darah orang, ada fitnah kat orang, ada zalim kat orang. Bagi paling bagi, bagi bagi bagi habis. Bila habis hujung kali Nabi kata sumatu rihab binna. Dah habis dah bagi kat orang pahala <laughs> nak pergi di mana? Dicampok dalam api neraka. Ha ya Allah, Allah Nak bergaya pitih kita, kan? Nak spek lawa, nak pakai topi lawa, nak baju lawa, jangan tipu hmm. orang Nah. Betul. <tuh> Dan haram ia beli makanan yang banyak hajat manusia kepadanya kepada makanan dengan mahal supaya ditakruh menanti terlebih mahal lagi. Ha. Gini, dia ni piti banyak, dia beli tengah jalan. Orang perlu barang. Neh, mm -hmm. orang perlu barang tu, contoh beras ke, makanan ke, pula orang orang perlu. Mm. Beras ke, minyak ke, lada barang ke apa? Dia blok tengah jalan, dia beli Kalau dia tak blok lagu tu, dia jual pakar tolak direct ke orang ramai murah Sepuluh Riyar neh Dia beli banyak-banyak, setiap lah, dia ambil semua, tak puas saya ambil semua Sepuluh Riyar neh Dia jual lima belah Orang kena beli tak, ini. Kena beli barang, orang perlu, kalau barang tak perlu, tak apa? Spek hitam, topi kopo <laughs> Haa, ni ramai ni, ni Orang panggil tok berair Eh? Bukan semua Tok Pahay haram, tidak. Tapi Haji ini memang dia nak sekat, dia beli dulu semua. Kemudian dia akan naik harga atau tunggu naik sikit lagi. Nampak? Ini kaya lagu tu. Oh, jalan boleh buat rumah setengah jota. Tanah saja, rumah setengah jota setengah. Nampak? 3-4 mesajik Tok Iman pergi bayar ajak. Piti? Piti haram. Faham eh ada? Dah betul lah ramai. Wak <laughs> ke jaharang. Ibrahim bin Adhan kata likuli li al-ping wa hidung Umat Islam akhir zaman tiap-tiap sibu orang seorang masuk syurga. Bukan maknanya 159 masuk nak bukan. Makna, makna ramainya dak Itu maksudnya. Allah. Ah. Ramai dak berjuru. Neh. No, nak no, nak no senang <laughs> Nak no kaya punya pasak Nah. Boleh kurah, kau panggil boleh Kalau orang jual ke orang kampung teruk, murah. Dia pun buat. Undang-undang kena jual ke dia dulu. Dulu dah ingat aku. Eh, Kalau orang nak gi haji, tidak direct dengan tabung haji. Da tabung haji dak sewa teruk kapal terbang. Tabung haji kena sewa dengan dia dulu. Ha. Ah deni duk dah tah kali sini. Ya, <laughs> Neh, ah batu dia ni orang panggil penyamun tangkap pen pencuri. Betul tak? Penyamun tangkap pencuri. Dah pencuri ya kena cakap dah. Dah penyamun. Betul tak? Batu tabung aji, tabung aji tak ada apa-apa depan. Orang nak gi aji, dia menguruskan. Dia Betul. tak ada jet. Ha. Tabu Haji patut terhaji sewa dengan Mas. Nah, Derek, right. nah, dan orang haji naik. Nah, dia buat undang-undang, satu badan akan sewa jet-jet ni, katakan bang daripada Mas dan Tabu Haji ke siapa ke nak gi haji kena sewa dengan dia pula. Oh. Jadi dia ambil harga tinggi pula tak? Ha, ah, betul betul. Atas orang haji berapa boleh? Ah, ha, ni syerma ni. Jenis ahli neraka. Allah. Takut nak aku ke apa? Tidak dengar. Bang, <laughs> tidak dengar nak. Dia dengar baru mari percaya. Maru cari ada imang, baru cari beriman. Ada iman baru tupik buah-buah takwa. Buah-buah takut buah -buah taku. Ha. Ha. <coughs> Mane cara ni orang nak belajar kitab, belajar Quran ya cara. Mak tafih nak suruh tutup. Bang lagi. Ha. tak? Atu setang, namanya. Kalau lihat tangsri, tangsri tang setang. Jadi nak suruh tutup tempat belajar agama setang. Tak tiga siapa siapa jangan Betul. takut pada manusia. Walau tak syaunas, wak Jangan takut pada manusia, takut hanya kepada Allah. Wa iyya ya farahabun. Dan tidaklah kamu kepada aku seorang yang mutakuk. Nah, Nabi kata. خَيْرُكُمَنْ تَعَلَّمَا قُرْآنَ وَعَلَّمَ Betul tak? So. Sebaik-baik kamu Bukan kamu yang paling baik Nombor satu Di antara manusia Islam yang terbaik Ialah orang yang belajar Quran Kemudian diajar pulak Quran Betul tak? Belajar Quran tu itu Belajar Tajwid Belajar membaca Belajar kira'ah Belajar taronu Belajar nahu Eroh, Sorah Belajar balarah Quran Belajar tafsir Belajar tahfiz ha, Semua Betul. kait dengan Quran, Quran. Maka kamu sebaik-baik eh, Dia kata kita kena tutup Pasal tak jamin masa depan <laughs> dia, dia kata belajar tapi Quran Apa Quran tak boleh jamin masa depan ha. Orang gini boleh tak Kita <laughs> kita beri muka Tak boleh tak Ikat bola lagu ni tohuk dalam laut China Selatan bahagian ni ha, ni bukan jenis bodoh ni jenis jahat ha? jenis ha. jahat bodoh ber -ber tak cara ber macam jenis bodoh gitu. ha. Ha. siapa yang memusuhi ilmu-ilmu agama syaitan tak dak kira siapa siapa ha. menteri itu ustaz yang kata gitu menteri syaitan faham tak ada perlu didik siapa-siapa betul bang saya setuju betul dan haram menipu daya. Ha. Tipu orang. Oh, ni banyak tipu. Ni zaman tipu dia panggil. Bukan jual beli habis mod andek tipu. Daripada sebesar-besar pakat, sapa sehinah-hina pakat menipu. Ha. Ha, Rakyat, tipu kerjaan dia. Dia kerja makan gaji, patui balik ko lima idak pas kat lagi kerja 10 kau dia lalu kawan dia jawab eh mumpa paska aku dak pergi dah neh duduk rumah saja eh. kawan dia akan paska pukul 10 bermakna berapa jam dia dapat 5 jam overtime 1 jam 5 rial 25 rial dah 13 tahun buat kerja lepas mai bi sutik tu neh tipu kerjaan khajaang tipu ayah oh, tu fardhu ain dah wajib hari-hari. Nabi -hari. pusak mak dah. Pakak lagi. <laughs> naik ya bapak nipu, naik ya bapak nipu. Tu nak? Au <laughs> oh, tu wajib dah. Eh, pasal orang jauh, jauh pada kitab, jauh pada Quran, jauh pada hadis. Nah. Ha. <coughs> ibu bapak tipu anak-anak, anak-anak tipu ibu bapak. Ha. Laki tipu bini, bini tipu laki. Nak? Ah. Uh. yang malam ni kita pergi dengar sejik Rosilah. Uh, ah nak agak uh, kita baru period, period. Sakit perut. Ah dia kata sakit perut. Padahal nak tengok final Raja Lawak. Ah tu lelaki pun ada cahaya juga. Gih seorang dengar. Ah dia tipu di bini. Nah. Leh. Laki tipu bini, hak tu role bah lagi ha nak pergi diwani cembeng nak akaji melayu bang. ni nak pergi kat ayah cik ha dia ada usrah mana hmm. padahal nak gini kah bah lagi ha lebang semua kena lebong, pasal ni pasal ni zaman lebong bang batu kita tak suka benda betul pasal kita duk, aman benda lebong benda tip dalam Quran daripada surah yang pertama sampai surah terakhir 114 surah. Tak ada lebang, tak ada tipu, betul tak? Dari but bismillahir rahmanir Quran sekali but siminal jinnati wan nas. Bunyi sim belaka. Ah 114 surah semua cerita betul belaka. Betul tak? Kisah Nabi Lu dengan kaum dia tu neh kisah nabi Yusuf Tahu dalam telaga ngi adik beradik tu neh kisah kaum nabi Saleh khianat ke uta dia tu itulah keseluruhan cerita tu kita minat dak minat babapa kita dak minat cerita betul dalam quran Al Hadis pasal kita pokpong jadi <laughs> jelas bila lepak bom kena jauh daripada barang tu macam orang curi orang isat dadah, popok penyamu -pop dia mesti ada pok dia dia ada tepak lepak dia Neh dia punya dia ada tepak lepak dia nak bicam bicam, ada tak? Right. dia duduk belah kepala pulih dah hidup jauh kita-kita <laughs> kau jenis kalau peruk, benda ni berahi barang lepak jauh daripada majlis ilmu hmm. kan? Lali nak pergi pasal dalam ni dalam kitab dalam al-Quran dalam hadis kitab ulama bahawa tidak tipu. Jadi tak lali nak senggal. Utara selatan dia belawak. Orang yang suka minat benda-benda tipu dia akan belawak dengan benda-benda betul lagu ni. Adidanil yashtamiani benda yang belawanang tidak akan duduk sekali gitu. dua dua Satu lagi. Dari Ibrahim dia, dia bagi cerita lebang. Masa gini tak hari sejea. Ha, nak tengok Waktu berita, waktu berita banyak lipo. Betul tak? Ha dah. Lapang kau berita perdana. Bom. Sedua ya betul keputusan bola tu ah. Neh. Lepas waktu berita benda. Drama minggu ini bom ulang. Kang <laughs> lagi. Aju Igo nak kena katok bersambung malam esok. Lepang, so. Nih, ha, labon insya-Allah. Neh. Jadi hidup kita ini, hidup menipu siang dan malam. Inilah zaman paling banyak menipu dan yang paling sedih sekali yang bercakap benar orang kata tipu, bapak nipu orang kata betul. Hmm. Ni zaman. Nabi kata fi akhir zaman sanawat. Kazabu fiha sadiq wa yusaddaku fiha al-kadzib. Di akhir zaman ada satu masa di mana orang-orang yang bercakap al uh, pipu orang akan kata betul. Orang cakap pelawak, orang akan kata betul, betul. Tubik dalam talky messaging cakap pelawak. Dan orang yang bercakap benar akan dikatakan dia pelawak, ketik apa, ulama ketik apa. betul, betul. Dan termasuk dalam kitab ni kata tipu daya dalam jual beli. Allah. Nak? Kadang-kadang gini, mudah yang ditipu. Eh? Dia buat pertandingan. Dia pun tuliklah, hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah. Nah, hadiah. Eh? hadiah wang tunai. Tempat pertama, seribu ringgit. Tempat kedua, lima ratus ringgit. Tempat tiga, seratus ringgit. Kemudian, hadiah-hadiah saguati. Iaitu kipas angin. striker Dan microwave. Haa, itu betul. Yang ditipu, dia tulis Dan banyak lagi. Ha, dia ramai ni pakai lagu tu. Dan banyak lagi. Tu tak ada dah hadiah. Ha, Nak suruh orang tertarik. Dia tulis. Dan banyak lagi. Ramai ada berlaku gitu. Ramai. Ada eh. ada lagi bahagian tu. Ada dah. Tulis saja. Dan banyak lagi. Tipu lah. Ha, Tipu. Dia. dia ajar gitu. Lama-lama jadi bapak. Tipu. Betul Allah. Dan banyak lagi tu. Banyakkan ada dah. <laughs> eh patut dan banyak lagi buat kurungan buat lolok je tutup oleh kurungan jadi orang banyak oh, ha huh? orang tertari walaupun kira tipu begitu tak boleh biar kita biar lurus ihdinassiratal mustaqim hmm. paham biar straight ha, Musim jualan harga belum lelong Belum potongan RM100 betul tak Memang RM100 kasut tu. Bila dekat-dekat nak raya, RM100 tu dia dah kacang. Dia tulis pula atas, RM150 dan potong balik RM150. Tinggal RM100. Faham kaki? Sok ma-sok ma, RM100. Bila dekat nak lelong, nak jualan, nak tarik orang, dia tulis atas kertas lagi, RM150. Lepas dia buat rek, potong. Sekarang RM100. Kita tengok, Lima puluh tu. Bah lagi. Biasa setengah padahal satu je eh. tak sama-sama Orang terpedaya. Ha, di situ orang panggil lebang. Dan kira orang jenis lebang orang ini Nabi dak mengaku umat. Laisa minna man Bukan umat aku orang yang menipu seperti ini. Nah. Allahu akbar. Loh hedi eh, main. Oh Tapak khas ketong sutung. Pama nak <SCHANE> sutu maha 33 rial sekilo. Betul dahlah. Eh, nah, dia pun gula dia goreng eh. Dia panggang sutu. Banyaklah ha. Ha 30 ekor sehari Bagian jual kedai nasi. Hari ni dah habis 11 ekor contoh atau 10 ekor. Ha esok banyak. Nah, orang makan, orang pal tegeri ni pun nak cabu ngusigusi nak sibuk. Ha, harga harga biasa, harga mahal ani. Orang. orang ingat hak baru Lagi ada orang ingat hak baru, maka tokai kedai adalah bapak penipu. Allah. Tapi kalau orang tahu dah terjadi dia memang kabak. Memang kalau dah habis hari ini dia perangat esok, orang pun sedia maklum, dak apa. Nengok, heh waktu kita ni nagak-nagak ngaji dulu, ngaji kedian. Tinggal gigi dua butok lagi baru ngaji. Bang, chai bitis dulu. Kedai nak kena lelong baru nada kita nah. ha. Tipu. Tipu, Boleh piti, ha? Tipu Boleh piti tak sipu? Piti haram ke halal? Haram ha? Haram, piti haram awak semayang Terima tak semayang? tu oh. kebalu salatu ahadikum Pijau pihi haramun Kata seri Na'bu bako Tidak diterima satu pun semayang Kamu dalam peruknya Makan harta haram saya nak uak kau kalau pokor kau lain tidak imbang kau pok kau kapukijing kau tidak buka cukup, aku tidak imbang dia kata kau ni saya Abu Bakar as Siddi nabi kata kita tidak jadi mimpa Abu Bakr yang waumaro ikut dua orang, Lepas pada aku tak ada Abu Bakor denganmu. Allahumma Halo, assalamualaikum warahmatullahi Muhammad guys. Masya Allah, ya ceramah daripada Ustadz Azhar Idrus berkenaan dengan jual beli dan juga penipuan. Penipuan di mana di dalam jual beli itu, dan tetap itu hukumnya nanti haram dan pity yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan juga haram. Apabila istilahnya kita membuat sebuah hal itu untuk ya, untuk mengelabuhi, mengelabuhi, iya bener sih, guys ya. Mengelabui, jadi kayak di mall-mall itu, ya kan? Sering saya sekali, istilahnya, melihat awal sebelum istilahnya nih, akhir tahun sekarang, akhir tahun ini, guys, ya. Nah, kemarin seumpama saya melihat baju yang saya pakai ini, seumpama seratus ribu ya kan? Nah, setelah itu, setelah itu ada flash sale. Nah, ini dinaikkan dulu, guys, menjadi tiga ribu. Nanti baru flash sale tujuh seperti itu. Nah, baru dia akan menjadi harganya seratus ribu lagi. Loh, kebar memang banyak sekali. Hal-hal demikian di akhir di akhir zaman sekarang ini, guys ya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbarillailham kalau kita istilahnya tidak pandai-pandai mengaji istilahnya tidak belajar maka daripada itu dengan belajar via online saja dengan Ustaz Azhar Idrus ini kita dapat memahami dan tahu bagaimana istilahnya hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal-hal yang istilahnya membuat darurat kepada diri kita sedangkan orang-orang yang seperti ini orang-orang yang melakukan penipuan penipuan seperti ini maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi di dalam perutnya ada makanan makanan yang haram harta harta yang haram maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sholatnya Allahu Akbar terima kasih Ustadz jazakumullah khair dan Ustadz Azhar itu tadi juga mengatakan bahwasannya kalau kita istilahnya melakukan hal seperti itu ataupun ya ataupun kita yang kena istilahnya maka insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala daripada orang itu sama halnya kayak kredit bukan kredit mobil sih. Kayak membeli mobil kata Rusad Azhari terus tadi, yang awalnya mobil ataupun kereta itu harganya 45.000 tapi setelah itu salah kiralah inilah inilah, akhirnya tembus ke 48, 50 seperti itu guys ya. Nah hati-hati nah, buat teman-teman semua yang sedang berusaha ataupun sedang berniaga. Ihdinas surat al-mustaqim Ya lurus jujur Itu akan mendapatkan keberkahan di jalan Allah ta'ala Ya jangan sampai istilahnya kita pandai menipu Sehingga menjadi bapak penipu Kata Ustaz Azhar Terus, Tapi di dunia kita mendapatkan uang banyak Di akhirat kita akan miskin Kita akan bangkrut Karena kenapa? Setiap orang yang membeli Ya kan setiap orang yang membeli dan tertipu oleh kita maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ya pahala daripada penipu tadi kepada orang-orang yang ditipunya. Allahu Akbar. Maka disitulah ya nanti kita akan merasakan betapa sengsaranya kita ketika semua pahala kita diberikan kepada orang lain dan kita mendapatkan dosa-dosa daripada orang lain ketika pahala kita sudah tidak ada dan di mana tempat kita? Allahu akbar. Kita akan diceburkan ke dalam api neraka. Allahu akbar. Nauzubillah min Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan salah karena kebodohan saya sendiri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.